Tolong bapaknya dijaga. Kalau ada cowok, mahasiswa suka sama kamu, cukup katakan sama mereka. Mas, kalau kamu cinta sama aku cukup laku, lakukan satu di antara dua, apa halalkan atau tinggalkan. Wah. Wow. <tuk> pilih apa? Ini ada anggur, ada apel. bapaknya pilih mana? Apel. Anggur tuh memang lebih mahal daripada apel, tapi perempuan pasti milih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin, iya. <tuk> <tuk> Eh, hey, para jomblo yang di atas. Ah. <laughs> Santai saja, bro. Kalau kamu dibilang dasar jomblo, kamu jawab, sorry. Saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi karena memang enggak ada yang mau. <laughs> yang jomblo saya doakan. Kalau kamu besok menikah, menikahlah dengan cewek yang gemuk. Jangan menikah dengan cewek yang kurus. Kenapa? Karena cewek kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya, <laughs> Ora awakmu jomblo malah nyanyi lagu ne Gus Dur uripe ayam romongso aman dunungi rasa tandhayen iman sabar nrimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran gue goblok cakai apa-apa kok sekarang ditanya Pak Pak dosen Pak apa Pak Jeningan lagi apa Jumat Sabtu Minggu oh Jumat lagi tidak cocok hidup di air ya, Pak, ya? Nah. kamu grogi ya aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfa Maret maksudnya apa berdekatan tapi nggak pernah jadian <laughs> kamu naksir aku ya sorry mbak kita beda pemikiran. Kamu mikir aku, aku mikir bunga Citra lestari. <laughs> kamu tahu nggak bedanya singkong sama kamu? <laughs> kalau singkong itu kesenangan, kamu kesayangan. <laughs> iya. Quran seminggu sekali kita semaan itu aksi bela Quran. Ilmu setiap hari kita sorokan itu aksi bela ilmu. Jadi kalau aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela mahasiswi ya lamaran. Iya. Yeah.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 Pertanyaanku kueki saja nih muslim apa gimcil syariah. Terus <tutuk> kenapa selama ini konsep pengajian Anda itu dibuat enjoy, happy dan menyenangkan? Saya bilang mau ngaji pisan kok digawe susah. Saya punya pengalaman begini ya, Adik-adik. Saya coba tanya sama kalian, orang yang datang ke klub malam, ke tempat karaoke itu orang susah apa orang senang? <tutuk> Orang susah apa orang senang? Orang susah, orang susah yang mencari senang. Makanya namanya tempat hiburan, maka nama lainnya namanya puskesmas, pusat kesenangan, mas-mas. Apa yang mereka lakukan di situ? Karaoke, katorok dibuka. Oke. Okay. saya pernah survei pak dosen, mereka yang datang-datang itu sebenarnya problemnya apa toh karena merasa di rumah suntuk, di kantor suntuk maka mereka mencari kesenangan di tempat hiburan maka saya mengatakan, orang yang datang ke klub malam, ke karaoke itu orang susah bukan orang senang kalau mereka sudah senang, gak akan pernah mendapat mencari kesenangan di tempat itu karena mereka susah mencari kesenangan di tempat hiburan pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangannya kalau di tempat hiburan karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian saya, saya buat menyenangkan. Karena saya punya prinsip lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian, daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al tahirin Rabbisrohli sodri wayasirli amri wahlul uqdata millisani yafqahu qawli amma ba'du hadrotal Muhtaromin para masyayih para kiai ibu-ibu nyai jajaran rektorat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya bapak ibu dosen jajaran sivitas akademika yang saya hormati Segenap panitia pengajian yang saya banggakan hadirin hadirat para mahasiswa dan mahasiswi ngaji bareng dengan menebar cinta Aswaja untuk penguatan peran kaum milenial dalam menjaga keutuhan NKRI versi jomblo <tik> jika jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Saya pikir filosofi cinta dan semangat mahabbah di Indonesia hari ini, mengalami satu masa-masa yang sangat sulit sehingga yang terjadi kemudian adalah apapun ketika perbedaan itu muncul maka menjadi sebuah alasan oh, Kim kok <laughs> Kamu grogi ya? Aku sama kamu itu Seperti Indomaret dan Alfamaret Maksudnya apa Berdekatan tapi nggak pernah jadian <tuk> Kenapa saya katakan Mahabbah atau rasa cinta itu kemudian hari ini di Indonesia pada satu titik nadir yang sangat menggelisahkan. Yang terjadi hari ini adalah orang kalau sudah cinta dengan pemerintah, seburuk apapun itu kebijakan tetap dianggap baik. Tapi sebaliknya kalau orang itu sudah benci dengan pemerintah, Sebaik apapun kinerja pemerintah tetap dianggap buruk. Makanya kalau dulu di pondok kita itu ada mafudot yang bunyinya begini, Wa'aynur ridho ankulli aibin kali latin. Orang itu kalau sudah ridho, cinta, seburuk apapun, itu tetap gak dianggap. Gak dianggap sama sekali. Tapi sebaliknya, Wa'aynus suhti ankulli khairin tubdin masawiyah. Kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun tetap dianggap sama saja. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan, kenapa cinta itu seperti air kencing di dalam kolam, renang. Teko meneng. Kamu naksir aku ya? Sorry mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku, aku mikir bunga citra lestari. Ini apa, Mbak? Oh, jahe. Kamu tahu nggak bedanya jahe sama kamu? Kalau jahe itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. <monk> <Sması> codot, codot. <Susuk> Jadi saya ulangi Mahabbah itu kemudian menjadi penting Ketika kita berbicara nanti pada akhirnya soal ahli sunnah wal jamaah Posisi nahdlatul ulama Di dalam beragama maupun bernegara Sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 143 di situ Allah mengatakan wakadalika jaalnakum wasaton. Umat yang tengah-tengah ada kalimat wasat, ada kalimat wastun Kalau wasatun itu, ini kalau tongkat saya wasatun maka yang namanya wasat itu pas tengah-tengah. Seperti ini namanya wasatun pas tengah-tengah. Tapi kalau wastun tengahnya itu bisa agak ke bawah atau agak ke atas saya ulangi, kalau wasa, was, wasatun itu ini pas center di tengah-tengah itu namanya wasatun tapi kalau ke atas dikit atau naik dikit itu namanya wastun dalam al baqarah 143 ini ini menjadi landasan kita ahlu sunnah wal jamaah baik di dalam berkonsepsi bernegara maupun beragama umat yang wasatun dan luar biasanya lagi apa Al Baqarah itu terdapat 286 ayat. Ayat ini terletak di tengah-tengah surat Al Baqarah. 143, 143 kali dua berapa? 286. Allah memerintahkan kita untuk menjadi umat yang tengah-tengah dengan menaruh ayat tepat di tengah-tengah surat Al Baqarah. Yang dimaksud tengah-tengah di sini apa? sebagaimana konsep Ahlu Sunnah wal jamaah Islam yang wasatiyah atau kita kenal dengan Islam yang moderat ini menjadi penting kenapa karena survei terakhir lembaga survei itu menyatakan jumlah warga Ahlu Sunnah wal jamaah an-nahdiah di Indonesia itu sebesar 49,5 persen coba bayangkan Umat Islam di Indonesia itu 87 persen. Teko meneng. Pesuhisnya tak santet, meteng loh. Kamu tahu nggak bedanya singkong sama kamu? Hmm. Kalau singkong itu kesenangan kamu, kesayangan <laughs> Iya Um, biar <las enge> <PP> Ooh, kalau ini belum corona lah kalau itu baru corona <unter gene> komunitas rondo mempesona makanya tadi saya masuk ke ruang apa ini pak aula waktu dakon ada mbak mbak pakai masker saya cuma batin ini takut corona pemerongos <giden> Saya pikir jangan terlalu apa ya, saya kemarin posting di instagram itu saya mengatakan waspada boleh panik janganlah. Kenapa? karena Israel itu sudah punya daftar nama siapa yang mau dipanggil duluan. Dan itu nggak bisa ditukar, nggak bisa dinego. Artinya saya pikir dari ini kita terlalu lebay menyikapi corona itu, sehingga banyak orang yang memborong masker ditumpuk ditimbun dan lain sebagainya, hati-hati orang yang suka mau nimbun masker besok mati cangkeme maskeran nanti. <laughs> survei terakhir lembaga survei itu pak warga indonesia yang ber KTP Islam itu kan sekitar 87% dari 260 juta itu sekitar 230 juta lebih itu adalah umat Islam Dan luar biasanya lagi apa? 49,5 persen menyatakan diri sebagai orang Nahdlatul Ulama Jadi orang NOD Indonesia itu jumlahnya berapa? Hampir sekitar 115 juta jiwa Posisi kedua, saudara tua kita Muhammadiyah dan jumlahnya berapa? 4,9%. Jadi Muhammadiyah itu warganya hanya 10% dari warga NU. NO. Warga NU NO 115 juta, Muhammadiyah itu hanya sekitar 15 juta. Dilanjutkan lagi, yang suka demo-demo di -demo Munas -demo itu jumlahnya berapa? 0, sekian persen. Hanya 0, sekian persen. Jumlah warganya sangat sedikit, tapi cangkemnya paling gede. Wah itu loh soalan Ya nggak apa-apa. mau kelebihannya, maziahnya memang dicangkem. Hmm, gitu. Jadi apa-apa demo apa-apa demo. Sementara kita yang 115 juta orang ini jarang mau demo. Karena konsep demo kita bola bali di mana-mana. Saya katakan itu berbeda. Kalau konsep demo mereka aksi bela tauhid demo aksi bola nabi demo aksi bela Quran demo itu sama sekali berbeda dengan kita kita nggak usah mengatakan aksi tapi dari kita lahir sudah aksi orang lahir kemudian disolawati berjanjinan itu sudah termasuk aksi bela Nabi malam senek malam Jumat kita yasinan tahlilan sudah aksi bela tauhid malam Senin kita manakipan itu sudah merupakan aksi bela ulama Apalagi ketika kita membicarakan negara, mendoakan mereka, itu namanya sudah aksi bela negara, namanya apa? istighosahan. Quran, seminggu sekali kita semaan itu aksi bela Quran. Ilmu setiap kali kita sorokan, itu aksi bela ilmu. Jadi kalau aksi bela Quran semaan aksi bela ilmu sorokan, aksi bela mahasiswi, ialah maran. Iya. Yeah.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 Pertanyaanku, kue kisah Muslimah apa Kembali ke tema awal tadi itu. Lah, ada dua amanat besar lahirnya No di Indonesia ini. Yang pertama adalah amanat keagamaan dan yang kedua adalah amanat. Kenegaraan yang pertama, amanat keagamaan. Amanat keagamaan ini memberikan amanat kepada kita untuk mensyiarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Ini anak-anak yang terafiliasi dengan NU NO, seharusnya paham, teman-teman PM 11 macam-macam itulah paham, harusnya. Maksudku tuh ya sekarang anak-anak PM11 BMI itu lebih fokus kepada keilmuan, kesantrian dan lain sebagainya. Orang mau gak proposal, toh. Wah, tambah siang terus mau proposal, toh nganti rumahnya kayak kotak infak gitu loh. <tik> Faham amanat ini memerintahkan kepada kita untuk mensiarkan paham ahlus sunnah dengan mudah dan menyenangkan makanya ketika banyak wartawan tanya sama saya Gus Kenapa selama ini konsep pengajian anda itu dibuat enjoy happy dan menyenangkan saya bilang mau ngaji pisan kok digawi susah saya punya pengalaman begini adik-adik ya,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 makanya Imam Hasan asadili yang mendirikan sadiliyah itu beliau mengatakan apa kok gue ngaji karo guru-guru murai songguyu tinggalan mulai lu beneran kok kamu dua dosen dosennya rai songguyu wow. tapi ya jangan dianggap sebagai fatwa loh ini ya dosenmu ini tinggal minggat kabeh kok ya slow-slow saja lah gitu saya pikir gak ada kok ilmu apapun yang kita pelajari di kampus tuh harus kok sampai serius-serius banget tuh gak perlulah gitu apalagi dosen kok diktator umpamane jual diktat untuk beli motor umpamane lagi? gitu makanya saya dari dulu itu kalau kuliah juga dosen saya pusing sama saya setiap saya diminta presentasi, kan dulu kalau kerja kelompok itu, Pak. Saya itu kan orang yang tidak pernah mau nulis. Saya bilang sama teman-teman, kalian yang buat makalahnya, saya sih ngomong. Kamu yang buat paper, sudah kirim saya, aku tak ngomong. Dan saya orangnya selu. Maka ketika ujian, saya pakai sandal, dosen saya waktu itu marah. Dekan saya itu adiknya Pak Malik Fajar, namanya Pak Abdullah Fajar. Malik Fajar itu Menteri Pendidikan zaman, S, zaman SBY ya. Zaman Megawati apa SBY itu. Dulu Rektor YaIN Malang. Saya pakai sandal, masuk kelas, diusir sama beliau. Miftah Anda keluar. Siapa adegan salah saya apa? Kamu pakai sandal. Akhirnya saya keluar. Begitu keluar, saya kembali baca peraturannya. Rule of the gamenya. Ternyata bahasanya apa? Mahasiswa kuliah dilarang menggunakan sandal. Akhirnya sandal saya lepas, saya ganti kresek. <tik> Kalau waktu itu sudah ada Instagram, Facebook, ada YouTube pasti viral gitu Saya copot, ganti kresek, saya masuk kelas. Srek, srek, srek. Ya karena bagi saya dunia itu apa? Laibun walahun. Ya permainan saja itu. Lho. Saya masuk. Pak Abdullah Fajar, mudah-mudahan beliau panjang umur lah. Itu datang ke saya. Kamu menghina saya maksud bapak apa? dilarang pakai sandal kenapa kamu pakai kresek? mohon maaf tolong bapak baca kembali peraturan mahasiswa yang ikut ujian dilarang menggunakan sandal, gak ada larangan menggunakan kresek gak ada kewajiban menggunakan sepatu kalau kemudian anda mengatakan mafhum kholafahnya kalau nggak pakai sandal, ya pakai sepatu anda salah, berarti anda nggak pernah ngaji bala aku yang ngundang oh. kalau santri ya eno uangnya manduk-manduk bingung gitu. karena peraturannya dilarang menggunakan sandal gak bisa kemudian kalau dipahami mafum kholafanya harus menggunakan sepatu berarti menggunakan di luar sandal boleh dan saya pakai kresek merongos sang kemu ya, ya karena saya biasa saja, itu, santai-santai saja, jangan dibuat sepaneng gitu loh.